Imam-Imam yang lain dari sedina Abu Hurairah radhiyallahu anhu baginda Muhammad saw bersabda Allah azza wajal berkata jadi hadis itu ada dua hadis yang merupakan ucapan ketetapan ataupun perbuatan Nabi Muhammad saw ada juga hadis yang sebetulnya itu ucapannya Allah taala ya ucapannya Allah taala tetapi Bukan Al-Quran yang Rasul menyampaikan langsung kepada kita. Ini Allah yang berkata gitu. Walaupun sejatinya semua ucapan Nabi saw adalah ucapannya Allah. Kenapa? Wamayantiq hawa. Karena baginda Muhammad saw dalam Al-Quran dikatakan tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya, melainkan semua yang diucapkan Nabi wahyun yuha adalah wahyu dari Allah subhanahu wa taala. Maka hadith yang sebetulnya ucapannya Allah tapi disampaikan Nabi SAW itu disebut hadith kudsi. Nah ini termasuk hadith kudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yaqulullah Azzawajal, Allah Azzawajal berkata, Ana inda dhani abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku. Kata hadisnya seperti ini: "Ini penting untuk kita rasakan dulu, biar kita bisa paham keseluruhan hadis: 'Aku sesuai prasangka hambaku terhadap diriku.' Kata Allah, 'Nah, sekarang kita mau memperasangka Allah apa?' Ya, sesuai kenyataannya saja." kenyataannya Allah maha mencintai, kenyataannya Allah maha menyayangi, kenyataannya Allah maha mengampuni, kenyataannya Allah maha melindungi, kenyataannya Allah maha memberi, itu semua fakta nyata. Maka kita prasangkai saja, Allah seperti itu terhadap kita, Allah sayang sama saya. Allah pasti akan memberikan jalan kepada saya untuk mendapatkan ampunan. Allah pasti akan mengampuni saya, Allah pasti, Allah pasti, Allah pasti prasangkai Allah dengan baik dulu. Personal bond. Jangan perasaan kayak Allah dengan Buruk, negatif Setiap ada Yang nanya sama saya Itu saya jawab Responnya itu macam-macam Dan saya itu Paling Gak suka Kalau ada orang saya kasih tahu Ngeyel Ngeyelnya model begini loh Misal datang satu orang Habib, saya sakit, tolong didoakan. Saya jawab, kamu sehat. Mestinya jawabannya apa? Amin. Betul ya? Enggak, Habib, saya ini sakit. Menukipi. Habib, saya sakit, doakan. Kamu sehat. Mestinya jawabannya? Amin. Kiai, saya sakit, tolong doakan. Jawabannya mestinya? Kalau Kiai-nya bilang kamu sehat, jawabannya mestinya bilang apa? Amin. Kalau orangnya jawab bukan amin, tapi Kiai, Habib, saya ini sakit beneran. Ini maksudnya mau minta doa atau mau curhat? Curhat, ya, ya. Dan dia sudah berpikir negatif, bahwasannya dirinya ini enggak akan sembuh. Penyakitnya susah disembuhkan. Jadi jawaban seorang Habib Kiai, ulama, atau teman-teman yang mengatakan kamu sehat, dianggap ini omong kosong yang gak ada manfaatnya gitu loh. Ini namanya perasaan buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wah ini banyak ini. ada satu orang datang. Habib, saya ini punya masalah besar. Saya jawab, insya Allah gak ada masalah. Ada, Bib, ada. Udah oh, mikir enak kok. Saya itu mau memperbaiki dulu pola pikir orang-orang yang berinteraksi dengan saya. Jangan pernah kamu berpola pikir bahwasannya kamu punya masalah. Kalau pola pikirnya gitu terus, berarti zonmu ya begitu. Perasaan kamu, saya dalam masalah. Yang enggak selesai-selesai. Ini kan pola pikirnya apa nih? Pola pikir negatif semua. Gak ada positifnya. Datang satu orang. Bib, doakan saya ini segera punya keturunan. Sudah 20 tahun saya menikah, belum punya keturunan. Kan gitu. Saya jawab, insya Allah kamu datang ke dokter yang satu itu. Insya Allah kamu akan diberi keturunan sama Allah Ta'ala. Jawab, Beb, kalau urusan dokter saya udah keliling dunia, nggak ada hasilnya. Tuh, kurang ajar toh? Mendahului nih kersa gusti allah, betul kan ya? Mendahului, insya allah. Udah dibilang insya allah, kok mendahului insya allah? Berarti insya dia? Bukan insya allah itu. Jika dia mau, bukan jika Allah mau. Dia saya udah liling, capek ke dokter. Oh, insya Allah, mestinya kan amin. Amin, amin, bib. Insya Allah, insya Allah. Dimana alamat dokternya. Kan begitu. Membangun cara berpikir yang posi, positif. Nah ini dalam kehidupan ini banyak teman-teman saya sesama muslim yang pola pikirnya itu nggak bisa positif. gitu loh, Kena masalah sedikit, hidupnya merasa hancur sedikit saja kena sesuatu langsung loyu merasa nggak mungkin bisa bangkit nggak mungkin bisa nggak mungkin bisa nggak mungkin bisa ini kan pola pikir yang yang harus kita rubah contoh bib saya pengangguran pengen punya rumah saya jawab ringan memang saya kok jawabkan ringan nggak nggak mau yang berat-berat punya kompor enggak punya habib. punya wajan punya, wajan itu bahasa Indonesia nya apa? alat penggorengan iya cawan, ya bukan juga <laughs> cawan wadah, bejana wajan juga ya iya dari bahasa Jawa di Indonesia kan gitu kan asalnya Jawa wajan gitu kan wajan punya, minyak punya enggak? punya kira-kira uang 50 ribu punya? Punya pip, Alhamdulillah ya sudah ke pasar beli pisang Bawa pulang ke rumah potong-potong goreng kelilingkan satu kota Insya Allah nanti punya uang banyak Jawab B kalau jual pisang goreng kapan sukihe mau Saya jawab oh, anak presiden aja jualan pisang Dan ternyata ya menghasilkan duit betul kan ya Masa kamu sombong seperti itu kersane Gusti, Gusti Allah Ini kan gak beres ini pola pikirnya Menganggap kalau jualan pisang nggak bisa sugi Padahal itu Noto Suman tuh Sugi-sugi jualan serabi Serabi Noto Suman Di Jogja itu banyak orang sugi gara-gara jual gudeg Betul ya? Iya Ada di Indonesia ini banyak orang sugi gara-gara jualan bebek goreng Bebek go goreng. Kan gampang toh bebek digoreng. Selesai. Ya disembelih dulu. Jangan langsung hidup-hidup digoreng. Ngaco kamu. Sembelih dulu. Syari, goreng. Kalau pola pikirnya kerjaan ini tidak akan bisa membuat aku kaya. Yowes malah rahat. Sudah miskin sebelum bekerja. Kapa? Kenapa begitu? Abdi Aku sesuai prasangka hambaku. Lah mikirmu ngono ya ngono makanya kalau ketemu orang-orang soleh itu ini ya ini mahal nih larang assalamualaikum yai habib Ustadz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh doakan yai saya pengen nikah judulnya belum ada nih nggak datang datang yai nya jawab insyaallah besok kamu nikah jawab Kok besok to ya, tahun ini aja belum tentu kok. Itu jadinya adalah, ya yaitu ya besok, enggak tahun ini. Karena apa? Karena kamu sudah ngomong sendiri kepada Allah Ta'ala, aku prasangkai hari ini aku enggak nikah, besok enggak nikah, tahun ini enggak nikah. Maka Allah mengiyakan ya selesai. Berarti ucapan ini ngeri atau enggak ngeri nih? Ngeri. Makanya tanya sama teman-teman saya, sama relawan-relawan saya, sama santri-santri saya, saya itu paling marah gitu ya, kalau ada saya, orang saya suruh bilang enggak bisa. Oh tajak gelut itu. Ya gelut dalam tanda kutip, ya orang gelut, tenang, mesti kalah aku tuh kok ya. Uh, kamu, misalnya ya, beli tiket nggak ada bib nggak mungkin dapat yang model begini nih oh langsung saya coret, coret iya. tidak layak jadi murid saya kenapa kakek mikir kebanyakan mikir kamu cari tiket Bismillah saminawatoh na nanti kalau udah keliling tutup kafe baru laporan tutup bib kan betul gitu tapi pola pikirnya adalah, insya Allah ada yang bu buka. Pola pikirnya harus betul dulu. Dulu saya kalau guru saya ngomong sesuatu, saya nggak pernah ngomong nggak bisa. Nggak pernah ngomong nggak bisa. Saya masih ingat ketika guru saya ngomong ke saya novel beli mobil ya. Lawang saya itu uang satu juta aja nggak punya kok guru saya bilang, beli mobil ya. Itu guru saya ngomong begitu sambil bawa brosur. Saya masih ingat itu, se sebelum makan siang ada uh, sales dari Semanggi sini ke tempat rumah guru saya, pengen ketemu. Ditemuin itu sama guru saya, anak muda gitu, nawarkan Mbak brosur jualan mobil, sales waktu itu. Ya, terima kasih. Kemudian guru saya ngomong, novel nanti beli mobil ya, sambil nunjukkan gitu. Ya, coba kalau kamu sila mbak Tina ngeladik ini, oh, supaya ada motor aja minjem, suruh beli mobil. Jawaban saya langsung siap, amin. Insya Allah gitu, siap, amin. Insya Allah langsung saya prasangkai Wah aku mah dua mobil, saya akan punya mobil. Dan sekarang teman saya Mas Hanata tuh bingung bolak-balik saya jual beli mobil beli, jual, beli, jual, beli, jual, sesuai kebutuhan, kalau pas gak punya duit, jual. Ya, punya, beli, lagi. Majelisnya butuh duit, mobilnya dijual. Nanti punya duit, belilah, lagi. Nah, orang yang gak paham perasaan baik sama Habib Novel, alhamdulillah, wah, Habib Novel sugih pol, kenapa? Mobilnya gonta, ganti. Tetap bagus, kecuali yang paham. Nah, ikhwani rahimah kemullah. Saya perasangkai yang baik ucapan guru saya nggak pernah saya mikir yang jelek, moh saya mikir jelek. Dan saya paling marah gitu. Kalau orang dikasih tahu yang baik, kok jawabannya nggak bisa seperti itu, nggak mungkin. Jadi kamus kata nggak mungkin, nggak bisa tuh kalau interaksi sama saya harus harus dicoret, coret nggak ada kamus nggak mungkin, nggak bisa, nggak mungkin nggak bisa, coret. Ya semalam juga terjadi seperti itu. Gak bisa Habib, tapi Habib coba, siapa tahu bisa. Oh dalam kamu saya nggak ada nggak bisa, tak coba bener, bisa. Setelah itu langsung orangnya ke toilet. Teman saya, gitu ya langsung mulus itu, wah ternyata bisa ini, kalah sama Habibnya ini. Ya. Jangan pernah memperasangkai Allah dengan hal yang buruk. Jangan pernah merasangkai dirimu dengan hal yang buruk, termasuk perasangka buruk sama Allah itu memperasangkai diri kita dengan hal yang yang buruk. Jangan dan jangan pernah merasangkai orang lain dengan hal yang yang buruk. Selalu menanamkan perasangka yang baik, situasinya seperti apapun, kondisinya seperti apapun, perasangka yang baik. Meskipun udah langit runtuh, bumi terbelah, ya, secara teori nggak mungkin selamat. Mikir selamat gitu loh. Jangan mikir, eh, mati, eh, mati, remuk, remuk, remuk. Jelek lagi mikirnya. Optimis. Eh, itu mau memang harus gitu. Hasil nggak ngurus. Prosesnya bener hasil nggak ngurus. Yang penting prosesnya tidak sah, salah secara syariat. Kemudian dilanjutkan oleh Allah Ta'ala, wa'ana ma'uh. Kalau bahasa hadrobotnya gitu, wa'ana ma'uh. Tapi kalau bahasa fusanya wa'ana ma'ahu. Wa dan aku bersamanya, hina yathkuru nih, ketika dia mengingat dan menyebutku. Uh, ini kalau dihayati betul, ambles loh bumi, ini. remuk itu hati itu. Allah bersamamu kalau kamu ingat Allah. Makanya kalau ada orang sumpak-sumpak, ruwet-ruwet itu berarti dia nggak ingat sama Allah, Mesti mumet aku ah, berarti Allah lagi nggak sama kamu itu kenapa Allah nggak sama kamu karena kamu nggak sama sama Allah kamu nggak bersama dengan Allah maka Allah nggak bersama dengan kamu kamu nggak ingat sama Allah maka Allah nggak ingat sama kamu kamu meninggalkan Allah maka Allah meninggalkanmu kok iswah kamu sumpek? kok bisa kamu suntuk kok bisa lah ya suntuk nah, apa sebab suntukmu nggak punya duit nah, berarti kamu lupa kalau yang bisa ngasih duit hanya Allah. Makanya kan sabda Nabi la haula illa billah obat untuk 99 penyakit yang paling kecil alham, paling kecil alham. sumpak suntuk itu penyakit paling kecil yang disembuhkan dengan la haula illa billah. Jadi kalau sumpak itu datang, ngusirnya gampang. La haula illa billah. ruwet la, hawla wa la quata illa billah. duit-duit la haula illa billah. Jodohmu angin, la haula wa la illa billah. Saya ngomong sopoh gitu loh ya. La haula wa la illa billah. Hanya Allah yang bisa. Gak ada yang lain. Kamu bakal begini, la haula wa la illa billah. Hanya Allah yang bisa, gak ada yang lain. La haula wa la illa billah. Terus yakinkan itu, kuatkan itu. Maka saat itulah Allah bersama kita, waktu kita ingat sama Allah. Allah bersama kita artinya apa? Malaikat-malaikatnya Allah bersama kita. Junudullah. Ya, junudullah itu bersama kita. Bala tentaranya Allah bersama kita. Malaikat-malaikatnya Allah bersama kita. Malaikat akan mendoakan, sumpakmu hilang, sumpakmu hilang. Masya Allah, kepala kita tiba-tiba dikasih berbagai macam ide, lewat lintasan-lintasan bisikan-bisikan positif dari malaikat. Begitu ruwet urusan rezeki, la haula wa la quwata illa billah, la haula wa la quwata illa billah, Mulailah Allah kirimkan, Allah bersamanya Maka Allah kirimkan bala tentaranya Malaikat pun mendampingi Malaikat memberikan segala macam ide Berbuatlah ini, pekerjalah ini, lakukan ini Nimbulkan optimis uh, Gampang urusan duit, beres Bala tentara Allah bersama kita Rahmatnya Allah, hati dibuat adem Rahmatnya Allah turun Allah kasih nur cahaya di hati kita, gelapnya nyingkir. Uh, tenang. Nah, kenapa bisa tenang? Bisa nggak ruwet? Bisa nggak mumet? Karena Allah bersamanya. Allah bersamanya. Apa artinya diantaranya dikasih rahmat, dikasih sakinah, ya ketenangan hati, dikasih cahaya sehingga bisa melihat dengan jelas, dikasih malaikat yang mengelilingi, malaikat yang melindungi, malaikat yang menolong. Ya tenang. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam mau dilempar ke api namrud. Oh, Nabi Ibrahim nggak pernah lupa mau dilempar ke api Namrud. Ya malaikatnya yang sibuk, malaikatnya Allah sibuk. Satu demi satu malaikat itu berbondong-bondong datang. Sendiko Dawuh, mau diperintah apa siap? Saya malaikat membawa angin. Saya mau kirim angin biar apinya padam, nggak usah. Malaikat membawa hujan, saya diperintah Allah untuk membantu kamu. Saya siap mengirim hujan ke sini biar padam apinya, nggak usah. Makasih, gak usah makasih sampai pimpinannya semua malaikat. Malaikat Jibril oleh salam turun tangan. Ini kan menarik sekali. Siapa ingat Allah, maka Allah bersamanya. Makanya, kalau kamu lihat ada orang yang bersama Allah, kamu gak usah pusing. Tenang, tenang. Urusannya pasti dibereskan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusannya pasti diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ya, ewangono. Jangan kamu lihat ada orang soleh, sakit, butuh biaya ke rumah sakit, ya duitmu banyak, terus kamu jawab, oh dia orang soleh, tenang-tenang. Nanti kan dapat rezeki, tapi orang mbak wangi. Jadi akan, beliau akan dapat rezeki, beliau akan diselesaikan masalahnya oleh Allah Ta'ala, yang rugi kamu, kok enggak jadi bagian dari bala tentaranya Allah. Enggak jadi bagian dari yang digunakan oleh Allah Ta'ala untuk menolong hamba-hambanya, kan rugi kita. Tapi kalau kita dipakai sama Allah Ta'ala untuk menolong hamba-hambanya, berarti kita orang pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. ma'ahu hina in fi fi nafsi. Kalau dia itu ingat saya sendirian dalam hatinya enggak ada orang yang tahu, enggak dihadapan orang banyak, kata Allah, aku juga akan ingat dia di dalam diriku. Diingat sama Allah loh, ingat diingat. Kalau dia mengingat aku, wa Kalau dia mengingat aku di hadapan orang banyak, misalnya di pasar, la Dia baca tiga kali dengan suara keras. Kan di hadapan orang banyak, orang banyak dzikir belajar. Baik dia sendiri maupun berjamaah. Ini hadis termasuk dalil bolehnya zikir dengan suara keras di hadapan orang banyak atau zikir berjamaah bersama orang-orang banyak haditnya sahih riwayat Imam Hus, Muslim dan yang lain kalau dia memang menyebut aku di hadap kelompok masyarakat kelompok orang-orang berarti kalau ada satu orang nyebut di kelompok orang berarti orang ini kan diizinkan berzikir dengan suara keras di hadapan orang lain yang satu juga diizinkan berzikir di hadapan keras di hadapan orang orang lain. Yang satu diizinkan berzikir keras di hadapan orang lain. yang diizinkan ini bersama-sama, yuk kita zikiran keras di hadapan orang orang lain. Akhirnya zikirnya berja, berjamaah. La ilaha illallah, la ilaha illallah berjamaah itu. Maka Allah bilang saya akan juga sebut-sebut dia di hadapan perkumpulan yang lebih baik dari perkumpulannya. Perkumpulan malaikat-malaikat yang besar, malaikat senior, disebut-sebut sama Allah Ta'ala, ini bulan-bulan, bulan-bulan, ini lagi nyebut-nyebut aku nih, ingat-ingat aku di majelisnya, di pasarnya, di suronya, di langgarnya, disebut. Nah bayangkan kita di bumi, nama kita disebut di langit yang paling tinggi. Masya Allah, sayangnya Allah pada hambanya. Disebut di langit yang paling tinggi. Jadi jasadnya masih di bumi, namanya sudah di langit. Seperti sedi Bilal RA, orangnya masih di bumi, iya. Tapi ternyata orangnya udah di surga, udah jalan-jalan di sana. Kemudian lanjutan hadits ini wa in minni yang lain uh, zira'an uh, Wa in minni zira'an. Wa zira'an, jika dia mendekat kepadaku Sejengkal ini Maka aku mendekat kepadanya Selengan Kalau dia mendekat kepadaku Selengan, maka aku mendekat Kepadanya baan ba Ini dua tangan kita bentangkan Dari ujung jari Sampai ujung jari, baan Jika dia mendekat kepadaku Dengan berjalan kaki, maka aku akan Berlari menghampirinya, berlari Kecil menghampirinya Jangan salah mengartikan hadith ini ya, ini bukan menyamakan Allah dengan makhluk, bukan ya, bukan menyamakan Allah dengan makhluk. Maha suci Allah dari menyerupai mah, makhluk. Tetapi ini adalah permisalan yang Allah berikan. Permisalan. Permisalan untuk apa? Mendekatkan pada pemahaman, kalau ada orang itu mau mendekat kepada Allah, sejengkal Artinya, yo, Males pol gitu loh. Kitanya males pol. Mau mendekat, tapi masih malesnya luar biasa. Males, dengan malas, mau mendekat pada Allah Subhanahu wa SWT. Maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Yang segini, jadi segini. Rahmatnya, ampunannya, diganti sama Allah tuh tiga kali lipat. Ini kan yang selengan, ini kan tiga kali lipatnya, nih Sibron, kalau ternyata dia selengan, Allah akan mendekat kepadanya tiga kali, lipat lagi. Satu, dua, tiga. Ini karena pakai bahasa tubuh. Ukuran-ukuran yang dipahami orang Arab di masa itu. Karena kalau pakai meteran kan enggak mudeng, berapa meter gitu. Pakainya bahasa tubuh. Kalau ternyata dia mendatangiku dengan berjalan, aku mendatanginya dengan berlari. Artinya apa? artinya ampunannya Allah itu lebih cepat daripada kita minta ampun Allahumma gfirli, wes diampuni lo ya Allah beri saya rahmat sudah sudah dari rahmati datangnya rahmatnya Allah lebih cepat dari permintaanmu untuk minta rahmat datangnya ampunannya Allah lebih cepat daripada permintaanmu untuk minta am minta ampun datangnya datangnya pertolongan Allah lebih cepat daripada permintaanmu minta tolong Cuman kadang-kadang kita ini yang menganggap makna pertolongan Allah itu kan beda-beda. Katanya saya kalau minta tolong sama Allah ditolong, tapi ternyata kok hutang saya nggak selesai-selesai. Ya, makna pertolongan Allah ini apa itu dibahas di pelajaran khusus bukan malam hari ini. Ya bukan malam hari, hari ini. Nah sampai titik ini mudah-mudahan cukup bisa dipahami bagaimana Allah itu lebih mendekat kepada hambanya Ketimbang hamba itu mendekat pada Allah Saya mau kasih Ini mudah-mudahan bisa dirasakan Kalau ada Pekerja Pengangguran Pekerja pengangguran Terlilit hutang Dan terancam Diceraikan oleh istrinya, karena istrinya udah nggak kuat hidup dengan seorang suami yang nggak bisa memberi nafkah, bukan nggak mau ya, tapi nggak bisa memberi nafkah. Terus pekerja tadi mendatangi orang yang terkaya di desanya, atau di kampungnya, atau di kotanya, nunggu di depan pintu rumahnya, mengetuk pintu rumahnya sampai ditemuin. Setelah ditemuin, kemudian dia merendahkan diri serendah-rendahnya dan mengatakan, "Tolong saya. Saya siap diangkat jadi apapun, mau bagian kosek-kosek WC siap, bagian bersihkan apapun siap. Yang penting saya diberi gaji yang cukup untuk membiayai kehidupan anak istri saya. Cukup untuk makan mereka. Biar rumah tangga saya selamat, anak istri saya selamat. Tolong saya." Saya mau nanya, kalau ada orang yang susah begitu, kemudian bersikap seperti itu, wajar atau enggak wajar? Wajar tuh ya? Namanya juga orang butuh. Kalau begitu kan wah, wajar. Tapi kalau kondisinya dibalik, ada orang yang kaya raya, enggak butuh duit, enggak butuh apa-apa, dia yang punya semuanya, Terus ngomong ke kita, tolong kamu datang ke rumah saya, ya tolong datang ke rumah saya, kamu ketuk-ketuk saya, kalau kamu berjalan ke rumah saya, saya akan sambut kamu, saya akan sambut kamu, saya akan muliakan kamu. Saya mau nanya, berarti orang kaya ini baik atau enggak baik? Sangat baik. Lantas bagaimana dengan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kita semua? Yang mana kita ini fakir butuh dengan ampunannya Allah Ta'ala, kita yang butuh dengan rahmatnya Allah Ta'ala, kita yang banyak salah dengan Allah Ta'ala, kita yang penuh dosa dengan Allah Ta'ala. Tapi justru Allah yang manggil kita: "Ayo minta ampun sama aku, ayo minta sama aku, ayo ayo ke sini kamu, aku datangin kamu ke sini, pintuku terbuka terus, ayo minta sama aku, ayo minta sama aku, saya mau nanya." Mahabai atau enggak? Mahabai Allah itu. Mahabai, makanya itu Allah paling marah kalau ada manusia yang menutup pintunya Allah dengan kalimat: nggak mungkin kamu masuk surga, nggak mungkin kamu diampuni Allah, nggak mungkin kamu bisa masuk jannah, nggak mungkin kamu bisa jadi walinya, nggak mungkin kamu.' nggak mungkin kamu, Nauzubillah min gak mungkin Allahnya selalu mengatakan sebaliknya kok. Makanya saya ambil judul malam hari ini, ya Aku mendatanginya, gitu kan ya. Jika dia berjalan, aku mendatanginya ber, berlari, menghampirinya berlari. Untuk memberitahu bahwasannya Allah Ta'ala itu sangat mencintai kita sesemua.